Cahaya ungu emas melesat dari menara Chaos ke segala arah, menerangi dan membuat laut dalam seribu mil berkilau. Iblis-iblis di langit yang telah dibawa oleh Raja Iblis-iblis kosmik dengan cepat dipaksa kembali ke hadapan cahaya ini. Sinar matahari turun dari langit sekali lagi. Chaos Master, mata kelompok Raja Kursi ketiga mengeras sedikit pada saat ini. Di atas menara Chaos, sosok Titanic yang tak tertandingi perlahan muncul dari dalam cahaya ungu emas. Sosok itu dikeluarkan dengan kecepatan yang menakutkan. Pada akhirnya, ukurannya juga mencapai 100.000 kaki. Itu sekarang sama besarnya dengan Raja Iblis-Iblis Kosmis. Haha, <tid> <tid> untuk menghadapi kegembiraan seperti itu saat aku keluar, sepertinya aku benar-benar beruntung. Raksasa ungu emas itu tertawa terbahak-bahak ke langit. Tawanya seperti guntur, ombak besar muncul di permukaan laut. Dan bahkan tornado tampaknya terbentuk karena tawanya. Ku mendengus rendah dikeluarkan dari mulut Raja Iblis-Iblis kosmis yang besar dan menyeramkan. Iblis Ki melonjak dan memblokir cahaya ungu emas yang luar biasa. Makhluk jahat, kamu benar-benar ulet. Tidak kusangka kamu selamat bahkan dalam kondisi seperti itu. Master Chaos menatap Raja Iblis jahat kosmik dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Nada bicaranya tampak sangat menyesal. Saat itu... Mereka telah menghabiskan upaya besar untuk melukai serius Raja Iblis jahat kosmik ini. Baru saat itulah mereka mampu menekan dan menyegelnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan berhasil melarikan diri. Jika bukan karena trik yang kalian tarik saat itu, tidak ada yang tahu siapa yang akan kalah. Suara gelap dan serius Raja Iblis-Iblis kosmik bergema di langit. Kita bisa bertarung lagi sekarang jika kamu tidak puas. Master Chaos memandangi Raja Iblis jahat kosmik saat niat pertempuran yang mencengangkan muncul dari tubuhnya yang besar. Haha, tidak perlu terburu-buru. Kami memiliki banyak peluang. Ketika saatnya tiba, kami tidak memiliki niat untuk membiarkan kamu pergi. Raja Kursi ketiga tersenyum melambaikan tangannya dan berkata, meskipun mereka saat ini memiliki keunggulan numerik, Raja Iblis-Iblis kosmik baru saja lolos dari penindasan dan belum mendapatkan kembali kekuatannya. Akan sulit bagi seorang pemenang untuk diputuskan jika mereka bertarung. Karenanya, sekarang bukan waktu terbaik. Pada saat itu, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan kedua untuk bersembunyi. Flame Master perlahan berkata, Tuan Api, tidak bijaksana untuk membuat kesimpulan seperti itu sekarang. Raja Kursi keempat juga tersenyum. Namun, Matanya dipenuhi dengan keinginan membunuh yang sangat menyeramkan. Kali ini, sepertinya kamu yang akan kalah. Selain itu, kami tidak akan mengizinkan kamu untuk membalikkan keadaan. Dunia ini pada akhirnya akan berada di bawah kendali kita Imo. Petik 2. Aku benar-benar ingin mencobanya. Master Tata Ruang Samar-Samar tersenyum dan berkata. Mata peraknya berkedip-kedip dengan kilau perak dingin. Kedua belah pihak berhadapan sementara aura kuat yang berbeda melonjak. Mereka semua adalah ahli tingkat puncak dunia ini. Kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di pesawat ini ada di telapak tangan mereka. Kamu akan memiliki kesempatan. Tetapi lebih baik menunggu sekarang. Kamu berharap agar Ice Master pulih sepenuhnya. Sementara kami berharap agar Raja Kursi Surga disembuhkan sepenuhnya. Pada saat itu, mari kita selesaikan skor dari saat itu. Petik 2. Raja Kursi Ketiga Melirik Ying Huan-Huan setelah itu, dia dengan lembut tertawa, kami telah mencapai tujuan kami kali ini dan akan mengambil cuti kami. Dia berhenti, sebelum melanjutkan. Selain itu, perang dunia kedua dapat dianggap telah dimulai. Namun, orang yang akan kalah kali ini adalah kalian. Haha, <tuh> Raja Kursi ketiga melambaikan lengan bajunya setelah tawanya terdengar, dan demoniki mengerikan membentak. Itu berubah menjadi pusaran ki besar di langit di atas mereka. Saat pusaran diputar, tubuh mereka masuk. Banyak imo di bawah ini juga dikenakan seperti belalang. Vortex demoniki diputar dengan cepat. Pada akhirnya, itu dengan cepat menghilang. Setelah menghilangnya imo, demoniki yang menyelimuti daerah itu juga cepat memudar. Sinar matahari yang hangat tersebar dari langit sekali lagi dan bersinar ke pulau itu. Lindung menyaksikan langit kembali ke keadaan damai dan menghela napas lega. Dia sadar bahwa alasan pertempuran besar tidak meletus hari ini adalah karena Raja Kursi Surga dan Raja Kursi Kedua belum mengungkapkan diri mereka sendiri. Selain itu, Raja Iblis-Iblis Kosmik juga belum memulihkan kekuatan bertarungnya. Penjara Iblis secara alami tidak akan memilih untuk memulai perang pada saat seperti itu. Namun demikian. Lindung memiliki firasat bahwa hari ini tidak akan jauh di masa depan. Tubuh raksasa Chaos Master juga dengan cepat menyusut. Setelah itu, dia berubah menjadi menara logam setinggi 20 kaki seperti sosok yang kulitnya berkedip dengan cahaya ungu emas. Kekuatan yang tak terlukiskan terpancar darinya. Dalam hal tubuh fisik, ada kemungkinan bahwa guru kekacauan ini dapat dianggap sebagai yang terkuat di dunia. Haha. Terima kasih atas perlindunganmu kali ini. The Chaos Master memandang Lindong saat dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum berkata. Lindong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Aku sedikit membantu. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa bertarung melawan para ahli di penjara iblis di tingkat Raja Tujuh Kursi. Di atas mereka adalah para ahli seperti Raja Kursi Ketiga yang telah mengalami tiga kesengsaraan reinkarnasi. Lindung tidak berdaya melawan orang-orang seperti itu Akan sulit bagi Lindung untuk campur tangan dalam situasi seperti sebelumnya Ini tidak diragukan lagi menyebabkan dia mendesah dalam hati Kekuatannya memang tidak cukup terlepas dari kerja kerasnya yang luar biasa King Huan-Huan tanpa sadar mengencangkan cengkeramannya di tangan Lindung saat merasakan beratnya dalam ekspresinya Yang terakhir mendeteksi ini dan tersenyum padanya dia tidak akan mudah menyerah, tidak peduli betapa sulitnya situasinya. Di sisi lain, Master Api, Master Tata Ruang dan Chaos bertukar pandang setelah menyaksikan adegan ini. Ekspresi mereka sedikit aneh, tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Mungkin Tuan Petir dan Tuan Kegelapan akan bergegas segera. Tuan Api menatap Ying Huan Huan dan berkata, "Lindung sedikit terkejut jika bahkan Thunderbolt Master dan Darkness Master datang." Itu berarti bahwa selain master melahap yang sudah mati, praktis semua dari delapan master kuno akan berkumpul. Mari kita pergi ke pulau dulu, kata Lindong. Kelompok guru api memandang Ying Huan-Huan setelah mendengar ini. Yang terakhir mengangguk sebelum menarik Lindong dan bergegas menuju pulau. Trio Flame Master melirik kedua sosok itu. Mata mereka sedikit berkedip. Tuan Api, situasi apa ini? Tuan Tata Ruang ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Melihat bagaimana Ying Huan-Huan bertindak, perasaannya terhadap Lindung jelas tidak dangkal. Flame Master menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ekspresi di matanya sedikit rumit ketika dia berkata, "Dia mengerti." Dia tidak mengatakan apapun dan maju. Master tata ruang dan chaos master saling memandang dan tersenyum pahit sebelum mereka segera mengikutinya. Martial Gathering Island telah berubah menjadi keadaan kacau karena pertempuran sebelumnya. Kelompok Lindung langsung memasuki paviliun. Segera setelah itu, King Tan dan para pemimpin dari Heaven Wind Sea si mengikuti. Namun selain King Tan, ekspresi yang lain dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan ketika mereka melihat kelompok di dalam gedung. Tak satu pun dari mereka yang berani mendekati. Jelas, mereka juga menyaksikan penampilan Master kekacauan sebelumnya. Selain itu, aura dari yang lain sama kuatnya dengan Chaos Master. Setelah beberapa pemikiran, mereka samar-samar bisa menebak sesuatu dari petunjuk yang tersedia. Seolah-olah badai mengamuk di hati mereka, bagaimanapun, ini adalah para ahli tingkat puncak yang terkenal sejak zaman kuno. Beberapa orang duduk malas di gedung sementara yang lain tidak berani mendekati. Lindong tidak punya pilihan selain menginstruksikan Kintan untuk menyajikan teh untuk semua orang. Setelah itu, bangunan menjadi sedikit sunyi. King Huan-Huan duduk di samping Lindong. Rambutnya yang biru seperti es jatuh di sepanjang pinggangnya yang sempit. Sementara matanya yang cantik menatap tanah. Jari-jarinya dengan lembut memainkan sehelai rambut. Tetapi dia tidak berbicara. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan trio master api saat mereka mempertahankan keheningan mereka. Lindong hanya bisa tertawa pahit di hatinya setelah melihat ini. Yang bisa dia lakukan adalah membiarkan ini berlanjut. Keheningan ini berlanjut selama dua jam sebelum Ying Huan Huan perlahan mengangkat kepalanya. Matanya yang cantik menatap ke kejauhan saat dia berkata, "Mereka ada di sini." Gemuruh samar guntur tiba-tiba terdengar dari jauh setelah suaranya terdengar. Segera setelah itu, sambaran kilat melintas di langit. Detik berikutnya, sosok sudah muncul di gedung. Penampilannya adalah penampilan dari Thunderbolt Master. Segera setelah guru petir muncul. Langit yang semula cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap, sementara King Tan tanpa sadar mengeluarkan seruan lembut dari mulutnya. Kegelapan ini berlangsung selama satu napas sebelum kelompok lindung mengalihkan pandangan mereka ke kursi kosong di gedung. Tanpa sadar, sosok lapis baja hitam sudah malas duduk di dalamnya. Yang terakhir mengangkat matanya yang luar biasa dalam dan cantik dan memindai semua orang. Akhirnya, dia berhenti sejenak di Ying Huan-Huan. Baru kemudian sebuah senyum muncul di wajahnya. Adik junior, sudah lama sejak kita terakhir bertemu. Apakah kamu merindukan kakak senior? Petik 2. Huan, huan melirik guru kegelapan saat riak muncul di dalam matanya yang biru sedingin es. Dia dengan lembut menjawab. Adalah baik bahwa tidak ada yang terjadi pada kakak senior. Aku bukan orang bodoh seperti mereka. Bagaimana mungkin sesuatu terjadi pada aku? Guru kegelapan tersenyum. Dia melirik lindung di samping dan kejutan melintas di matanya. Bukan anak kecil yang jahat. Kamu benar-benar mencapai tahap reinkarnasi. Namun, masih ada celah besar antara kamu dan adik perempuan junior. Saat itu, kamu bersumpah. Kakak senior, bulan Sabit Ying huan-huan seperti alis berkumpul. Suaranya sedikit terangkat. Baiklah, aku akan berhenti. Master kegelapan dengan anggun melambaikan tangannya. Dia berbalik ke arah flame master. Raja Iblis-Iblis kosmik telah diselamatkan. Kuan api mengangguk, kami tidak siap dengan skema mereka. Tampaknya perencanaan kami lebih rendah daripada perencanaan mereka. Master Tata Ruang berkata, Orang-orang ini masih licik seperti biasanya. Awalnya, aku ingin menyelidiki di mana mereka bersembunyi. Sebaliknya, aku akhirnya digunakan oleh mereka. Mereka menjebak aku dan menggunakan celah itu untuk menyelamatkan Raja Iblis-iblis Kosmik. Guru Thunderbolt mengepalkan giginya dan berkata, "Kamu selalu begitu gegabah, akan aneh jika tidak ada yang terjadi." Master kegelapan memutar matanya dan berkata, "Master Thunderbolt tersenyum malu setelah mendengar ini. Mereka telah menyelamatkan Raja Iblis-iblis Kosmik. Selanjutnya, mereka akan melakukan semua yang mereka bisa untuk membantu pemulihan Raja Kursi Surga." Flame Master perlahan berkata, jika Raja Kursi Surga berhasil pulih sepenuhnya, aku kira Perang Dunia Kedua akan secara resmi dimulai. Semua orang di gedung menjadi diam setelah mendengar nama Raja Kursi Surga. Kecemasan melintas di mata mereka. Segera setelah itu, mereka tiba-tiba berbalik ke arah Ying Huan Huan. Ying Huan Huan memegang cangkir hijau jade di tangannya. Dia menatap bayangan cantik di tehnya. Pada akhirnya, dia menghela nafas, dan suaranya yang samar bergema di dalam gedung. Mari aktifkan benteng ancestral, bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya, Bab 1274, Benteng Leluhur, Benteng Nenek Moyang. Ketika tiga kata ini mulai menyebar di dalam gedung, ekspresi kelompok master kegelapan menjadi fokus. Kemudian, mereka mengalihkan perhatian mereka ke Ying Huan-Huan, sebelum mereka ragu-ragu sejenak dan bertanya. Apakah kamu yakin tentang ini? Ying Huan-Huan mengangguk, apa benteng ancestral? Ketika Lindong melihat ekspresi mereka, dia merasa sedikit gelisah di dalam hatinya saat dia dengan cepat bertanya. Ying Huan-Huan mengangkat wajahnya yang cantik. Kemudian, dia menggunakan mata birunya yang dingin untuk menatap Lindong sebelum dia tersenyum berkata, itu adalah benteng yang ditinggalkan oleh guru. Penanaman energi mental kamu saat ini berada di tingkat master simbol tertinggi dan kamu belum membentuk istana ilahi. Apakah aku benar? Petik 2. Lin mengangguk. Setelah energi mental seseorang mencapai levelnya, langkah selanjutnya adalah mengubah istana niwan seseorang menjadi istana ilahi. Biasanya, ini dianggap sebagai puncak tingkat budidaya energi mental. Dan itu disebut tingkat master istana ilahi. Namun... Sejak awal waktu, jumlah orang yang berhasil mencapai level ini dapat dihitung dengan satu tangan. Meskipun Lindung sangat berbakat dalam energi mental, ia masih tidak dapat mengubah Istana Niwan menjadi Istana Ilahi. Lebih jauh, dia tahu bahwa ini akan menjadi langkah yang sangat sulit untuk dilakukan. Apakah kamu berencana untuk membiarkannya memasuki benteng leluhur untuk membentuk Istana Ilahi? Master kegelapan melirik Lindung sebelum berbicara. Tidak ada artinya untuk maju ke tingkat itu. Di antara kita semua, selain kamu, sisanya hanya dianggap setengah langkah ke tingkat Master Istana Ilahi. Petik 2, dia harus bisa melakukannya, kata Ying Huan Huan. Apa yang akan Benteng Leluhur lakukan untuk kamu? Lin Dong menatap Ying Huan Huan. Dia bisa merasakan bahwa dia berdetak kencang, dan sepertinya dia sengaja menghindari topik ini. Benteng Ancestral memiliki efek ilahi membantu pelatihan seseorang. Setelah waktunya matang, kami akan membukanya dan memungkinkan ahli panggung samsara di dunia ini untuk masuk. Biasanya, akan ada peluang 30% bahwa seseorang akan membuat terobosan yang sukses. Ying Huan Huan melanjutkan, Lindung mengerutkan kening saat dia menatap Ying Huan Huan. Sementara itu, yang terakhir juga menggunakan mata cantik biru es untuk menatapnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketegangan meningkat di antara mereka berdua. Batuk, The Darkness Master tanpa sadar batuk pelan setelah dia melihat kedua sikap mereka. Kemudian, dia berbicara ke arah Lindong, dengan nada yang menyarankan makna yang lebih dalam. Lindong, ada beberapa hal di dunia ini yang hanya dapat kamu ubah jika kamu memiliki kekuatan yang cukup. Sampai sekarang, kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup. Memasuki benteng leluhur akan memungkinkan kamu untuk memiliki kualifikasi. Petik 2. Begitukah, Lindong tidak melihat master kegelapan. Sebaliknya, dia hanya menatap Ying Huan Huan. Ying Huan Huan dengan lembut sebelum dia berkata, Percayalah padaku, oke. Memasuki benteng leluhur akan bermanfaat bagimu. Petik 2. Lindong perlahan menarik perhatiannya. Lagi pula, apalagi yang bisa dia katakan di saat seperti ini. Yan, kamu harus berhenti bersembunyi. Ada begitu banyak teman lama di sini. Apakah kamu tidak akan keluar dan menyambut kami? Master Tata Ruang menatap tubuh Lindong sebelum dia tiba-tiba berkata. Setelah suaranya terdengar, cahaya hangat segera dipancarkan dari dalam tubuh Lindong sebelum Yan muncul dalam sekejap. Ketika dia melihat banyak wajah yang dikenalnya di depannya, dia menghela nafas secara emosional sebelum dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Yan, kami mungkin butuh bantuan kamu untuk membuka benteng leluhur. Ying Huan-Huan memandang Yan dan berkata, Yan memandang Ying Huan-Huan sebelum bibirnya bergerak. Namun, pada akhirnya, dia tertawa pahit sebelum dia menganggukkan kepalanya. Ketika Tuan Api melihat ini, ia batuk pelan sebelum berkata, Selain itu, Hari Raja Iblis jahat kosmik berhasil melarikan diri. Banyak imo lainnya yang sedang ditekan juga berhasil melakukannya. Saat ini, caltik dimensi dalam kekacauan. Selanjutnya, sepertinya penjara Iblis tidak lagi menahan. Seperti yang mereka katakan, sepertinya perang dunia berikutnya sudah dimulai. Petik 2. Mereka berencana untuk mengambil keuntungan dari kekacauan untuk mengikat kita. Master Tata Ruang mengayunkan dagunya, sebelum kilatan yang bijaksana melintas di mata peraknya. Selain itu, aku terus-menerus merasa seperti mereka sedang mengerjakan sesuatu. Kuan Api dan yang lainnya mengangguk dengan lembut. Ada sejumlah besar Imo dan mereka semua sangat kuat. Bahkan, tidak ada faksi tunggal di Chaotic dimensi yang bisa menghentikan mereka sendiri. Oleh karena itu, jika Imo ini dibiarkan berkeliaran tanpa pengawasan, Kemungkinan akan menyebabkan banyak korban di Laut Iblis Cautik. Mari kita membentuk aliansi di dalam Cautik Dimensi. Lindong merenung sejenak sebelum dia menyarankan. Jika mereka tidak mengikat banyak faksi besar di Cautik Dimensi bersama-sama, kemungkinan semua faksi akan dimangsa secara terpisah oleh Himo. Aliansi ya, itu mungkin. Namun, akan sedikit sulit untuk menyelesaikannya. Master Chaos mengangguk. Seseorang pasti harus menghabiskan banyak usaha untuk membangun aliansi yang begitu besar. Jelas, mereka tidak dapat melakukannya sendiri. Kita tidak perlu membangun aliansi sendiri. Ada faksi top di caotik dimensi yang disebut Flame Divine Hall. Kepala Aula saat ini juga merupakan pemilik simbol ancestral berkobar. Selain itu, Flame Divine Hall cukup berpengaruh bersama dengan ancaman dari Himo. Tidak akan sulit untuk membangun aliansi selama kami memberikan mereka beberapa panduan. Lin Dong melanjutkan, mengingat kemampuan kepemimpinan Tang Sin Lian, ada kemungkinan bahwa dia adalah kandidat terbaik untuk menangani tugas rumit menjalankan aliansi besar seperti itu. Tentu saja, aku mungkin perlu beberapa dari kalian untuk membantu juga. Bagaimanapun, di Cautik Dimensi, ada banyak faksi dan suku yang kuat dengan sejarah panjang dan dasar yang kuat. Petik 2, suku yang paling kuat di Chaotic dimensi bukanlah suku manusia. Sebaliknya, itu adalah suku Iblis Laut. Selain itu, itu akan menjadi perjuangan berat untuk meyakinkan mereka untuk bergabung dengan aliansi. Suku Iblis Laut ya, itu akan baik-baik saja setelah aku melakukan perjalanan ke sana. Aku memiliki hubungan dekat dengan leluhur klan besar di dalam suku Iblis Laut. Kata Master Kekacauan, untuk mulai dengan... Master Chaos berasal dari klan raksasa laut dalam suku Sidiman. Oleh karena itu, begitu dia bergerak, seharusnya tidak sulit untuk meyakinkan suku iblis laut untuk bergabung dengan aliansi. King Huan Huan berkata dengan lembut. Lin Dong meliriknya dan berhenti berbicara. Sebaliknya, dia hanya mengangguk. Kalau begitu, mari kita pergi ke Flame Divine Hall besok. Imo telah mengamuk selama dua bulan terakhir dan kemungkinan bahwa berbagai faksi besar di caotik dimensi sangat menderita. Oleh karena itu, mengumpulkan mereka pada saat ini akan jauh lebih efektif. Kata Lindong, setelah orang banyak mendengar ini, tidak ada yang keberatan. Selanjutnya, semua orang melirik Ying Huan Huan dan Lindong sebelum mereka pergi. King Tan juga ragu-ragu sejenak saat melihat ini. Akhirnya, dia pergi juga. Dalam sekejap mata, hanya mereka berdua yang tersisa di gedung besar ini. Lindung Dong menatap Ying Huan-Huan, yang menundukkan kepalanya dan menolak untuk berbicara, sebelum dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kemudian, dia tiba-tiba berdiri dan sepertinya dia akan pergi. Ketika dia melihat ini, Ying Huan-Huan menggigit bibirnya sebelum dia mengepalkan tangannya dengan erat. Sementara itu, sensasi mengerikan muncul di dalam hatinya. Namun, Lindong tidak pergi pada akhirnya. Sebagai gantinya, dia berjalan ke depan Ying Huan-Huan sebelum dia mengulurkan tangannya dan memegang batu giok esnya seperti tangan kecil yang halus. Kemudian, dia mengerahkan sedikit kekuatan dan menariknya ke pelukannya. Lengannya memeluk pinggangnya yang lembut dan lembut. Sementara dia membenamkan kepalanya dengan lembut di dalam rambut panjang biru es yang dingin. Apakah kamu mendapatkan kembali ingatan kamu? Tanya Lindong. Cara dia bertindak hari ini jelas sedikit berbeda dari dirinya yang biasanya. Sedikit karena itu, aku mengenali mereka dan mengingat hal-hal tertentu. Ying Huan ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata. Lindong mengangguk. Tidak heran dia memiliki pengetahuan mendalam tentang hal-hal tertentu dari zaman kuno. Jangan khawatir. Sampai sekarang, aku masih Ying Huan Huan. Ying Huan, -huan tersenyum. Jelas. Dia tahu apa yang mengkhawatirkan Lindong. Apapun yang terjadi, jangan berbohong padaku. Bisakah kamu melakukannya? Lindong mengangguk saat dia mengendus aroma samar yang memasuki lubang hidungnya. Lengannya terus memeluk orang itu dalam pelukannya. Sementara itu, suaranya agak serak saat dia berkata, "King Huan-huan juga meletakkan wajahnya di bahunya." Napasnya menghantam leher Lindong saat dia dengan lembut mengakui. Namun, segera setelah itu. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang hanya dia bisa dengar. Aku juga tidak ingin berbohong padamu. Itu lama kemudian sebelum Lindong akhirnya pergi. Setelah itu, Ying Huan Huan berjalan ke depan gedung. Kemudian, dia menggunakan matanya yang cantik untuk melihat lautan yang gelap. Angin laut bertiup kencang dan menyebabkan rambutnya yang panjang bergetar dengan lembut oleh angin. Apakah kamu benar-benar akan membiarkan dia memasuki benteng leluhur? Tiba-tiba sebuah suara dikirim dari belakangnya. Dia berbalik dan melihat Tuan Kegelapan bersandar pada pilar. Sementara itu, tangan halus yang terakhir itu melingkari dadanya. Sementara mata hitamnya yang cantik menatap Ying Huan-Huan. Dia perlu membentuk istana ilahi. Kata Ying Huan-Huan, jika kita ingin membuka benteng leluhur, kita membutuhkan setidaknya enam master kuno untuk bekerja bersama. Karena itu, kamu harus menggunakan kekuatan yang selama ini kamu tekan. Namun, setelah kamu menggunakan kekuatan itu, itu tidak akan menjadi tugas yang mudah untuk menekannya sekali lagi. Kata Master kegelapan, di masa lalu, kekuatanmu sangat menakutkan. Namun, itu juga membekukan semua emosi kamu. Apakah kamu yakin bahwa kamu dapat terus memperlakukannya dengan cara yang sama setelah kamu mendapatkan kembali kekuatan kamu? Petik Ing Huan-Huan duduk di bangku panjang Dia melipat kakinya yang panjang Sementara rambut biru panjangnya yang dingin berserakan Membuatnya tampak agak lemah lembut Aku tahu, namun, tidak ada yang sempurna di dunia ini Penjara iblis pasti sedang mengerjakan sesuatu Bahkan, aku bisa merasakan bahwa Raja Kursi Surga sepertinya pulih dengan cepat The Darkness Master datang ke sisinya dan mendesah pelan dia memegang tubuh dinginnya dan merasakan sakit hati. Ini telah menjadi kasus bahkan sejak zaman kuno. Beban berat itu, yang tidak dapat ditanggung oleh siapapun, harus mendarat di pundak lembut gadis ini. Bahkan, Master Kegelapan ingat bahwa bertahun-tahun yang lalu, ketika dia pertama kali bertemu yang terakhir, yang terakhir juga seorang gadis kecil yang lucu dan bersemangat. Namun, senyum di wajah gadis itu secara bertahap menghilang. Ini terutama kasus setelah guru mengatakan kepadanya bahwa dia akan mati dan terserah padanya untuk melindungi setiap kehidupan di dunia ini. Pada saat itu, setiap orang dari mereka menyadari bahwa gadis ini telah mulai membekukan semua emosinya untuk mengendalikan kekuatannya. Pada kenyataannya, aku cukup berterima kasih kepada bocah kecil itu. Paling tidak, dia membiarkanmu mengalami emosi sekali lagi. The Darkness Master bergumam. Jangan katakan padanya tentang ini, kata Ying huan, huan Kalau tidak, mengingat karakternya, tidak mungkin dia akan memasuki benteng leluhur. Bahkan pada saat seperti ini, kamu masih berpikir atas namanya, kata Master Kegelapan Tanpa Daya. Ying Huan-Huan mencondongkan tubuh ke pelukan guru kegelapan. Kemudian, dia berkata, Sebenarnya, aku tahu bahwa dia ingin melampaui aku. Kalau begitu, dia dengan percaya diri bisa memintaku untuk tetap di belakangnya. Petik 2. Apa yang angan-angan? Master kegelapan mengerutkan bibirnya. Jika benar-benar sangat sederhana untuk melampaui adik perempuan junior, mengapa guru menyerahkan beban yang begitu berat kepadanya? King Huan Huan hanya tertawa lembut. Aku percaya padanya. The Darkness Master terkejut. Dia menunduk untuk melihat King Huan Huan saat ini. Sudut bibir yang terakhir terangkat menjadi lengkungan yang hangat dan lembut. Sementara itu, matanya yang cantik sangat cerah. Dia akan melakukannya di dalam gedung. Ada keyakinan yang tak perlu diragukan lagi dalam suara lembut gadis itu. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah-emuah. Dadah.